Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin. Iftahi babirahmatillah hada dama fi ilmillah shalatan wa salaman daimaaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau muslimin dan muslimat, teman-teman yang dimuliakan Allah taala, alhamdulillah kita bisa bergabung kembali dengan kajian Kalam Nabi. Dan kita masuk pada episode yang kelima Pada episode kali ini kita akan belajar Tentang sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami Rahimahullah Direwatkan oleh Imam Ad-Dailami Rahimahullah Dimana kanjeng Nabi Muhammad SAW Baginda Rasulullah SAW bersabda Iza tarakal abdul lil walidain Fa'innahu yanqati wa anhu rizik Nabi Muhammad SAW bersabda Kalau ada seorang hamba Kalau ada seorang hamba Meninggalkan doa Untuk kedua orang tuanya Maka pada saat itu pula Rezekinya terputus Pada saat itu pula Rezekinya terputus yang koti anhu Terputus rezekinya dan nah, berdasarkan hadit ini Ada banyak pelajaran Yang pertama ya Dalam hidup ini manusia kan butuh rezeki Keluar pagi pulang malam cari eh, Rezeki ya, Padahal Kuncinya rezeki ada di mana itu. Mendoakan orang, orang tua, kalau tidak mendoakan tidak mendoakan rezekinya terputus. Berarti kalau mendoakan rezekinya tidak akan ter, terputus. Makanya kalau pengen rezekinya nggak putus-putus, ya maka doanya juga jangan putus-putus. Jangan mendoakan orang tua cuma sehari sekali. Nah, kalau mendoakannya sehari sekali, ya rezekinya ya sehari cuma sekali. Tapi kalau dia mendoakan orang tuanya tanpa henti, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada, tia maka rezekinya juga tidak akan dihentikan. Allah akan datangkan rezekinya dari segala segala arah. nih. di sini menunjukkan bahwasannya kedudukan orang tua luar biasa. Baru sekedar berhenti mendoakan, Allah hentikan rezekinya. Baru sekedar berhenti mendoakan, ya. Bukan yang lain, apalagi yang lain. Berhenti mendoakan, Allah hentikan rezekinya dan jangan batasi rezeki cuman materi. Ini macam-macam nih kebahagiaan, kesuksesan, ketenangan, ketentraman, ilmu-ilmu laduni, ilmu-ilmu yang bermanfaat, ya taufik untuk ibadah. Apapun itu, kemampuan untuk melakukan hal-hal yang baik akan dihentikan kalau orang itu tidak mau mendoakan orang orang tuanya. Karena itu para ulama mengajarkan agar kita paling sedikit habis sholat itu sebelum mendoakan siapapun dan apapun, ya doakan orang tua kita. Rabbighfirli Wali Wali Daya Warhamumaka Ma Robb yani, Bahkan para ulama mengajarkan kalau habis adzan kita mendengar suara adzan kita akan baca doa setelah adzan. Nah doa setelah adzan itu jangan langsung ditutup dengan solawat. Tambahin dulu dengan kalimat doa untuk orang tua lima kali Robbiq Furli Wali Wali Daya rabbi gfirli, Wali Wali daya. Rabbighfirli waliwalidayya, Rabbighfirli waliwalidayya, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani Baru nanti ditutup dengan salat selawat. Kenapa demikian? Satu, mendoakan orang tua pahalanya luar biasa, tanda Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kali, doa di antara azan dan iqomat dalam sebuah hadis disebutkan tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya sangat kabul dan waktu kabul itu kita gunakan untuk mendoakan orang orang tua. Nah, siapapun yang merasa kok rezekinya agak susah, rezekinya sulit, maka cek bagaimana hubungan dengan orang tua. Mendoakan orang tua itu tanda bahwasanya hatinya dekat sama orang tuanya. Ya, mendoakan hatinya dekat sama orang orang tuanya. Cek hubungan dengan orang tuanya, dan mulailah untuk mendoakan orang tua kita tanpa pengetahuan orang tua kita. Nah, di tengah malam, Bahkan di tengah majelis, saat orang tua kita nggak ngerti, ya ternyata kita nangis lagi doakan orang tua kita. Nah, itu membawa keuntungan untuk yang berdoa, dan keuntungan untuk yang didoakan. Nah, semoga Allah Ta'ala mengaruniakan kepada kita semua anak-anak yang soleh dan soleh, yang mendoakan kita kapanpun kita, uh, berada dimanapun kita. Dan juga Allah jadikan orang-orang tua kita ridho kepada kita semua, orang-orang kita, orang tua kita selamat dunia dan selamat ah, akhirat, dan orang tua kita bahagia dunia bahagia ah, akhirat. Demikian semoga barokah manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Iftahibabirrahmatillah Aida dama fi ilmillah Salatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin dan muslimat Teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali Dengan kajian kalam Nabi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 رَبِّيْخْفِرْلِي وَلِيْوَالِدَيَّ وَرْحَمُمَا Bahkan para ulama mengajarkan kalau habis azan Kita mendengar suara azan kita akan baca doa setelah azan Nah, doa setelah azan itu jangan langsung ditutup dengan solawat Tambahin dulu dengan kalimat doa untuk orang tua lima kali Robby Fervli wali gfirli, wali daya Robby Fervli wali gfirli, wali daya Robby Fervli wali wali daya Robby Warham huma baru nanti ditutup dengan sholat salawat Kenapa demikian satu mendoakan orang tua pahalanya luar biasa tanda dari Allah Subhanahu Wa Taala yang kedua kali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 Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftah Rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma j'alfi fi ta'atik farahi wa sururi wa fi maradatik jami'a umuri Allahumma ya 'alim bihalati Wa muktala ala sara iri wa niyati ikuduye jami aha jati mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak walhiqni bi aswiyak wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa alamin amin